Di Indonesia sendiri terdapat banyak wisata pantai dengan pemandangan alam yang cukup menawan. Salah satunya adalah Pantai Santolo yang berada di Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meski popularitasnya tidak seperti pangandaran atau pelabuhan ratu, namun keindahan pantai yang satu ini pun tak kalah menarik. Hanya saja selain menawarkan pemandangan alam yang memesona, pantai ini juga memiliki cerita menarik serta mitos yang bisa membuat orang was-was saat berlibur ke sana. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pantai Santolo merupakan salah satu pantai wisata yang terletak di Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut Selatan, Jawa Barat. Masyarakat sekitar Garut sering menyebut objek wisata tersebut dengan sebutan Garsela. Garut sendiri merupakan salah satu daerah yang terkenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang sering dijadikan pilihan untuk menghabiskan waktu liburan. Pantai Santolo memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan hamparan pasir putih halus yang bisa membuat para pengunjung takjub. Pantai ini cukup dikenal di kota Garut dan sering menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah, termasuk kota Bandung. Jarak tempuh menuju pantai tersebut sendiri sekitar 88 km dari Garut Kota. Sementara dari Bandung sendiri diperkirakan sekitar 150 km. Pemandangan yang disajikan oleh pantai ini memang cukup menarik dan tak kalah dengan pantai-pantai lain yang ada di Indonesia. Kawasan Santolo sendiri pada mulanya merupakan tempat berkumpulnya para nelayan tradisional yang kerap menjadikannya sebagai dermaga atau tempat berlabuh bagi perahu-perahu nelayan, ...yang ada di wilayah sekitar Pamengpeg. Karena potensi alamnya yang cukup baik, pantai ini pun kini telah menjadi salah satu objek wisata unggulan... ...yang ada di wilayah Garut Selatan. Santolo sendiri sebenarnya adalah nama sebuah pulau kecil... ...yang ada di kawasan tersebut. Untuk mencapai ke pulau tersebut, para wisatawan harus menyeberang menggunakan perahu sewaan. Kepercayaan masyarakat mengenai sosok makhluk halus... ...yang kerap meminta tumbal nyawa memang telah mengakar kuat di sejumlah wilayah, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memang tumbuh bersama dengan kisah-kisah seperti itu. Kultur budaya Indonesia yang kuat mengenai hal-hal berbau mistis yang pada akhirnya membuat mitos-mitos seperti ini jauh lebih mudah diterima dibandingkan penjelasan yang bersifat ilmiah. Masyarakat yang ada di sekitar pantai pun percaya bahwa korban-korban yang hilang atau meninggal di Pantai Santolo ...disebabkan oleh kemurkaan sang penguasa pantai yang menginginkan tumbal nyawa. Masyarakat pun percaya dengan mitos yang menyebutkan bahwa ketika sudah ada korban nyawa... ...biasanya ikan-ikan akan semakin banyak. Padahal kenyataannya hal tersebut terjadi akibat perubahan suhu laut... ...di mana suhu air dalam yang semakin dingin... ...membuat ikan-ikan bermigrasi menuju wilayah darat yang lebih hangat. Selain itu ada pula mitos yang mengatakan bahwa penguasa laut pantai selatan tidak suka dengan wisatawan yang datang dari luar daerah. Hal ini pun tidak sepenuhnya benar, mengingat terdapat juga nelayan setempat yang akhirnya harus kembali dalam keadaan sudah tidak bernyawa, akibat keganasan ombak yang ada di pantai selatan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar,